Dia di swab test. Masuk akal eh? Orang alergi cumi di swab test. Dia harus bayar Rp850.000. Okay. Saya ingin bertanya, sederhana sesungguhnya. Ya, di mana konspirasi COVID-19 yang ada tudingkan? Konspirasi, itu pertanyaan saya. Ya, konspirasi ada banyaknya angka yang tidak sebenarnya, permainan angka, jumlah korban, salah satu saksinya, nyata, kru drum saya. Namanya Ridvan. Dia alergi makan cumi, saya ajak makan cumi di Ubud. Ya, e, sekitar minggu lalu saya ajak makan cumi di rumahnya Wayan Gendu, teman saya di Ubud. Dia pertama kali makan seafood, tidak pernah makan seafood seumur hidupnya. Besoknya dia alergi, dia cek ke rumah sakit. E, ke rumah sakit, saya lupa namanya. Yeah. Dia di swab test. Masuk akal yeah. enggak? Orang alergi cumi di swab test, dan dia harus bayar. Rp850.000. Okay. Dan banyak dokter di Amerika sudah banyak bersuara. Dokter-dokter di Amerika sudah banyak bersuara. Rumah sakit-rumah sakit di Amerika dibayar untuk menaikkan angka uh, jumlah korban. Jadi, dokter-dokter dijanjikan uh, apa namanya? Bayaran jika mereka. Memberikan sertifikat kematian itu sebagai korban COVID Meskipun penyebabnya bukan COVID Tunggu sebentar, jika, apa relevansinya Kenaikan angka COVID dengan teman Anda yang disuap tes Kan hasilnya negatif teman Anda Ya, kebetulan ya negatif jadi, jadi sekarang kita bayangin aja Berapa banyak orang yang sebenarnya bukan karena COVID Tapi disuap tes Sementara alat orang yang menciptakan apa Orang yang dipakai standar emas Yang dipakai standar emas Sebagai uh, alat menciptakan alat tes tersebut orang itu juga menyatakan kalian bisa search di jurnal-jurnal pencipta alat tes tersebut bilang alat untuk rapid test atau swab test itu tidak tidak apa ya tidak komprehensif dijadikan alat penentu iya iya uh, sebentar uh, se ini itu. ini saya ini tidak fokus, tapi saya ingin tanyakan, tadi Anda menudingkan bahwa COVID-19 merupakan konspirasi karena angkanya, angkanya dinaikkan. Ini maksudnya angka positif, kan? Sementara Anda mencontohkan teman Anda yang hanya alergi di suap tes dan hasilnya negatif, hasil negatif tidak berkontribusi terhadap angka positif pasien Corona. Jadi, apa kaitannya? Kaitannya adalah, kan, tidak semua orang seberuntung kru dalam saya, dan seperti saya bilang tadi, alat tes COVID itu. Tidak absah gitu, jadi dia tuh tidak akurat Jadi di, gini loh mas, ilmuwan-ilmuwan di, di negara maju ya Ilmuwan di Amerika, ilmuwan di Eropa hmm. Mereka masih belum sepakat tentang keabsahan alat tes ini Kenapa kita di Indonesia harus tunduk sama apa kata WHO Sementara WHO dikontrol oleh Bill Gates Bill Gates itu bukan dokter hmm. Ngerti Ini Ada dua data yang saya harus tanyakan Anda yeah. menganggap bahwa alat tes, corona swab yeah. tes tadi, PCR itu ya Itu yeah. tidak valid Tidak tidak, tidak, terus kemudian mati. Bill Gates yang mengatur WHO. Nanti saya akan tanya yang kedua, tapi saya yang bertanya pertama dulu. Dari mana anda punya data bahwa swab tes PCR itu tidak valid? Karena banyak sekali orang yang di tes ternyata setelah apa, hasilnya positif. Ternyata dites lagi, hasilnya negatif itu banyak sekali dan itu jarang diangkat sama media mainstream. Itu swab test, test atau, atau rapid test? Karena ada dua tes. Yang sering ada false negatif dan false positif adalah rapid test, test bukan swab test. Swab test dan rapid test itu hasilnya keduanya itu tidak ra, tidak tidak valid. Itu banyak menimbulkan right. ketidak, apa suruhan informasi, tapi media okay. selalu dengan gampangnya mem, me, apa, uh, membawa narasi jika semua orangnya. Jika swab test itu hasilnya sudah 100% Sementara ilmuwan-ilmuwan di negara maju Yang jauh lebih pintar daripada ilmuwan di Indonesia Mereka aja belum satu suara Tapi kenapa Indonesia sangat takut sama WHO? Emang eh, WHO itu siapa sih? Bill we'll Gates itu siapa? Kenapa kita harus tunduk sama mereka? Itu saya nggak ngerti Oke, okay. saya ke Bung Hermawan Bung Hermawan Betul bahwa ya. apa yang disampaikan alat swab test Kita nggak bicara rapid ya Tadi sebutkan rapid memang salah ya. Ada false negatif, ada false positif. Tapi swab tes PCR itu juga tidak valid, banyak salah. Sejauh ini para peneliti untuk swab tenggorokan melalui real-time uh, polymerase chain uh, reaction itu menganggap 96% itu hasilnya valid. Agak berbeda dengan rapid test. Hmm. Kalau rapid test itu memang false negatifnya tinggi, itu sekitar 36% efektivitasnya. Tetapi rapid test penting untuk mitigasi sebagai bahan penelusuran awal untuk lebih precise dalam rangka pendeteksian mereka dengan COVID positif. Begitu Bung Aiman. Jadi 90% persen ya. yang melalui swab test atau PCR itu hasilnya valid. Ya, ya. Demikian menurut evidence -nya. Maka kalau kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat selalu berbicara atas evidence-based public health atau segala sesuatu yang berbasis dengan bukti dan data. Nah, tetapi ya, kalau tidak bukti. Ya, boleh nggak, Bung Aiman, saya masuk sedikit tentang Silahkan. teori konspirasi ini? Silahkan. Jadi izinkan Ngeran. saya bercerita sedikit agak panjang ya. E, pada dasarnya segala sesuatu, saya bersepakat bahwa tidak ada sesuatu itu yang kebetulan. Bahkan kejadian COVID-19 di dunia ini adalah ibrah dan ujian untuk umat manusia. Nah tetapi pandangan tentang uh, COVID-19 ini sebuah konspirasi, kita boleh uh, melihatnya dari tiga sisi. Pertama, dari sisi uh, propaganda dan juga sejarah. Yang kedua, sisi dari aspek struktur genetika SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Yang ketiga, dari ang aspek angka-angka, insiden dan prevalensi COVID-19 di dunia. Kalau saya boleh bercerita pertama, terkait dengan propaganda, yang paling heboh sekali di awal kejadian ini, itu terkait dengan film yang uh, Bung Aiman sebut sebagai The Cont uh, Contag Contagion. Contagion ya. Contijin, ini film tahun 2011 kalau nggak salah, di mana sutradaranya ya. adalah Steven uh, Soderbergh, gitu ya. Uh, ini waktu nah ini, ini. oke, okay. Steven Soderbergh ini sudah diwawancara dan diteliti oleh media di Amerika. Kenapa dia mengangkat film itu? Apakah betul akan terkait dengan kasus uh, atau penyakit baru yang diprediksi? Tetapi dia mengakui bahwa Film ini berangkat dari pengalaman SARS yang muncul tahun 2002 yang mewabah di dunia. Saat itu SARS sebagai sebuah penyakit yang mengagetkan virus corona dan memang ini berlanjut sampai munculnya kasus MERS di mana rumpun corona terjadi lagi pada tahun 2012 di Middle East. Tetapi kalau dilihat dari segi uh, kenyataan yang terjadi di Wuhan, Provinsi Hubei di Tiongkok sejak akhir 2019, bulan Desember, dengan film The Contigent ini, itu terjadi perbedaan dalam uh, apa namanya modifikasi jalan cerita okay. dan juga jenis virus ini. Di mana kalau diceritanya uh, Steven uh, Sodenberg, Sodenberg ini, dia memodifikasi virus SARS ini menjadi virus baru yang disebut dengan MEV1, yaitu Meningen Cepalitis, di mana dia menggabungkan antara dua uh, rumpun virus dari rumpun virus flu dengan NIPA yang terjadi di Malaysia dan di India sekitar tahun 2001 dan uh, 90-an. Jadi kejadian ini dimodifikasi sedemik sedemikian rupa dengan uh, jenis film ini adalah fiksi sains. Jadi nah, memang ini. mencoba menggampungkan antara dua. Nah sehingga dari kesimpulan dari propaganda okay. terkait dengan film yang dibintangi oleh Matt Damon, Jude Jadi Low, dan... Nanti kita mau film Blackburn. ya? Yeah, uh, uh, nanti saya berikan kesempatan, Mungjening. Oke, okay, ini ini udah sedikit ini. Halo? Ini Kita masih ada dua segmen lagi. Dipuktikan. Saya akan berikan kesempatan pada Anda dengan waktu yang cukup. Saya berjanji, oke, okay. di, di, disimpulkan oleh para peneliti media, tidak ada kaitannya dengan uh, kejadian SARS-CoV-2, penyebab COVID-19. Okay. Nah, Jadi, yang kedua, itu, itu yang kedua terkait dengan struktur uh -huh. virus corona, saya akan bercerita tentang kecanggihan struktur genom SARS-CoV-2. Ini menjadikan seolah-olah ada perang Pasifik baru antara. China dan Amerika. Kalau dulu Perang Pasifik kita kenal dengan Jepang versus Amerika di dunia kedua, nah sekarang dalam bentuk yang lain. Nah, China menuduh kecanggihan struktur genetika ini akan berkaitan dengan perang itu sendiri, karena memang seluruh pakar, sebagaimana Wakil Ketua Eijkman mengatakan, virus ini sangat berbeda. Nah, itu kan di dalam mahkota itu ada yang disebut dengan... Um, Rantai yang berjenis S di dalam struktur proteinnya corona ini, di mana dia itu berlaku seperti karet. Kalau dia menempel pada uh, sel pernapasan kita, itu akan menyebabkan reaksi yang cukup cepat dan penularannya masih penggandaan dirinya cepat. Karena bagian dari jenis protein RNA. Oke, okay. nah, intinya ini bahwa tidak... ini virus baru yang kemudian uh, tidak pernah muncul sebelumnya. Jika ada tadi Anda katakan film, itu kaitannya kesar sebelumnya. Ini menjawab apa yang eh, kemudian ya. tudingkan, Termasuk juga tudingan konspirasi yang baru oleh Bung Jering. Kita akan eh, segera kembali okay. saat lagi, dan saya akan ke Bung Jering. Saya paham Anda sudah tidak sabar untuk menjawabnya. Kita akan segera kembali saat lagi, saudara.